Two by two. Hey guys, Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Satrio Prasetyawan dan channel Rio Satrio guys Selamat malam guys Sekarang kita nge-vlogger Kok nge, oh, nge sih? Ya kita akan nge ya Bikin eksperimen lagi guys Sekarang kita bikin eksperimennya Bukan minuman lagi Kita akan bikin eksperimen makanan guys Untuk eksperimen kali ini Lebih greget lagi guys se apa sih? pengen tahu aku. kalau kalian pengen tahu ya tolong jangan di skip video ini ya guys ya usahakan kalian teratur jangan di skip skip nanti kalian lewatkan lah intinya kayak gitu pokoknya jangan di skip ya dan jangan lupa subscribe channelku like comment dan share video ke semua teman-teman kalian Oke okay? jangan lupa komen sebanyak-banyaknya share ke teman-teman kalian ya bantu aku sampai 1000 subscriber dan kita akan melakukan giveaway satu dana guys oke, okay, langsung aja kita transisi sulap ya yo. oke, okay. langsung aja kita akan mulai eksperimennya guys. untuk makanan kali ini bahan dasarnya itu adalah mie sedap, oke okay? ini rasa soto ya guys ya? Gua mau pakai bahan dasarnya mie soto dan kalau kalian pengen tahu campurannya apa tetap pantengin terus ya channel ini guys oke, okay? aku masak dulu ya Yo guys, udah tempat baru kali ya, bukan lagi yang di background di tempat yang mau keluar pintu guys. Sekarang kita backgroundnya ini guys di tembok ini guys. Wow. Ini udah gua anggap seperti green screen gua ini. Cuman ini agak gimana? Kuning kuningan tuh gimana gitu? Ya. Oke sekarang kita makan mie ya. Mie soto ini guys, ini mie soto ya. Tapi katanya gua Minta ini ya, campurannya ya? Hmm. Kalau misalnya kalian penasaran dengan campuran mie soto ini ya Mau dicampur dengan apa? Oke, okay, gue kasih tahu. Untuk campurannya itu, yalah Ya, yeah, tungguin ya <laughs> Inilah campurannya guys Campurannya ini adalah ini. Ya, yeah, susu bear brand Oke, okay, kelihatan gak? Oke okay. susu bear brand jadi ini soto dicampur dengan susu bear brand guys wow bagaimana rasanya ya. Hmm. Mari kita ulas sebelum kalian nonton video ini alangkah baiknya kalian subscribe dulu channelnya video Satrio subscribe jangan lupa subscribe nya loncengnya jangan lupa diaktifkan juga like comment dan share video ini ke semua teman teman kalian aku bantu aku sampai satu juta subscriber dan kita akan mengadakan giveaway guys oh ya yeah. uh, nggak last, nggak mesti satu juta subscriber ya guys ya seribu subscriber kita akan melakukan giveaway satu dana oke okay? langsung aja kita mulai mulai ya ini satunya sudah siap oke aku udah nah. udah gua buka ini gua buka ya oke oke gua udah buka langsung aja ah, susu langsung aja kita campur ini dengan susu jangan lupa mantranya cupapi mu cupa cupapi mu masukkan Yeah. guys. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, uh, oh. langsung jadi krimi, guys. Wih, kuahnya langsung jadi krimi, guys. Wah, dan rambut baunya? Hmm, ah, baunya enak banget. Rasanya krimi pasti. Putih banget gitu, guys. Kayak krim krimi kayak gimana loh? Oke. Okay langsung aja kita mulai, jangan lupa cupapi munyenyo. kita coba kuahnya dulu, kita rasakan seruput mantep, wih mantep wow. wih, enak banget oke gua coba mie ya gue coba mie ya guys ya enak banget guys Eh, okay, gue makan minyak. Uh, eh, panas hmm. Gue makan ya, Bismillahirrahmanirrahim Hmm, hmm, hmm. hmm. hmm. Rasanya susu. Oh. Uh apa ya gue bisa katakan ya ini hmm. sumpah guys enak banget guys, eh, enak banget, mantap kali, hmm hmm hmm hmm, hmm. anggap gua habisin ya, gua habisin ya kalau percaya ya, enak nih. Oh. Enak banget. Wah. Oh. Hmm. Hmm. hmm. hmm. Gue gak bisa berkala apa apa. Enak banget ini. mana banget mm. mantap kali Oke, eh, gue langsung bedah Untuk rasa mie tadi yang gue bikin tadi Misoto campur dengan susu bebrand, Aku bisa katakan ya hmm, Untuk rasa sotonya ini gue bisa katakan Masih ada ya, masih berasa banget Di mie soto ya, mie nya soto okay? Di kuahnya juga berasa banget Dan bebran ini juga berasa Dan kalian tahu Biasanya kan rata-rata gue kalau campuran sesuatu ini kan Kadang ini Apa ya Rasa ini ininya yang kedua rasanya ada di tenggorokan gitu Kadang yang rasa tenggorokan dulu Terus ke lidah gitu Enggak Kalau ini Nyatu banget Kalian tahu nggak Kayak ini Makanan Apa Spaghetti Bumbu creamy Ya seperti itu Enak banget Kalau kalian pengen nyoba silakan Enak banget oke okay, jangan lupa ya thank you sudah nonton video ini ya jangan lupa subscribe like comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian kalau kalian ingin Bang tolong makanan ini campur dengan ini atau minuman ini campur dengan ini pokoknya berbau-bau yang kalian inginkan seperti tolong campurkan ini kayak ini yang sekiranya nggak mungkin saya akan membuatnya menjadi mungkin eh jangan lupa ya comment di bawah Oke okay? kalau kalian pengennya kayak gitu mau pengen apalah campuran apalah dasarnya Oke okay? dan Jangan lupa bantu sampai satu juta subscriber dan kita adakan giveaway ya jangan lupa ditonton ya videoku ya bantu sampai viralkan ini guys trending nomor satu guys ya udah thank you sudah nonton Gua Satrio Prastiawan, pamit undur diri siun STM video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.